Menurut perincian yang diberikan oleh Badan yang India, pola satelit Land Vehicle C-55 adalah misi PSLV komersial khusus dari Space India Limited untuk pelanggan satelit internasional dari Singapura. Dalam misi ini, Teleos-2 sebagai satelit sintetik aparatur radar akan menjadi satelit utama dan Briminate 4 sebagai demonstrasi teknologi nanosatelit akan menjadi satelit co-passenger. Ini adalah penerbangan Polar Satelit Land Vehicle ke-57 dan misi ke-16 menggunakan konfigurasi Polar Satelit Land Vehicle KORELON. Badan Antariksa India atau ISRO Polar Satelit Land Vehicle C-55 berhasil meluncurkan dua satelit Singapura ke orbit. Ini membawa Teleos-2 Singapura sebagai satelit utama dan Lumilet-4 sebagai satelit co-passinger landas dari Satis Taiwan Space Center Srihari Kota pada pukul 14.15 pada 22 April dan menempatkannya di orbit yang dimaksud.